Bersantai sejenak dari pikuk kota, pantai adalah tempat yang tepat buat bersantai. Carita, pantai dengan ribuan karang yang indah. Matahari tenggelam tepat di depan kita di garis Laut Selat Sunda. Pantai yang cukup ramai ini menawarkan bermacam-macam fasilitas, mulai dari kelas mewah sampai kocek yang cukup untuk para camping mania. Area camping tersebar di sepanjang pantai, namun kita harus bernegosiasi dahulu tentang harga dengan para penjaga pantai. Carita, pantai yang menawarkan beragam sarana, jadi wajib kamu berkunjung ke sini. Dan jangan lupa, nantikan episode lengkap Pantai Carita di Sintrip. Thank you.